tikus, tahukah Anda tanaman Cladyticus? tikus memiliki nama latin Tiponium flagelliforme. Tanaman tikus banyak tumbuh di area lembab yang sedikit terkena paparan sinar matahari tikus memiliki bentuk seperti talas dengan tinggi 25-30 cm Tanaman ini dikenal dengan nama tikus karena bentuk bunganya yang tampak seperti ekor tikus Tanaman ini sebetulnya lebih sering digunakan sebagai tanaman hias. Banyak orang yang masih belum mengetahui tentang manfaat kladitikus, padahal tanaman ini menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini karena sifat anti-kanker, anti, anti inflamasi, analgesik, dan anti-hepatotoksik di dalamnya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tanaman herbal kladitikus sudah cukup terkenal. Inilah beberapa manfaat atau khasiat kladitikus bagi kesehatan Manfaat yang pertama, mengobati kanker payudara Pengobatan kanker payudara merupakan salah satu manfaat tanaman kladitikus yang paling populer Umbi kladitikus mengandung ekstrak etanol yang dapat menekan perkembangan sel kanker payudara hingga 50% Hal ini karena adanya senyawa flavonoid, tanin, terpenoid dan sterol dengan sifat anti-kanker pada ekstrak etanol yang terdapat pada umbi tanaman ini tumbuhan ini juga mengandung triterpenoid, alkaloid, polifenol, ribosom, inactivating, protein atau RIP, dan vital. selain itu ekstrak etanol dari tanaman kladitikus dapat membunuh sel kanker manfaat yang kedua mengatasi peradangan di tikus memiliki manfaat kesehatan untuk mengobati peradangan karena sifat antiinflamasinya adalah komponen obat yang mempunyai aktivitas mengurangi atau menekan peradangan Penyebab umum penyakit radang terjadi biasanya karena interaksi antigen antibodi infeksi atau kecelakaan fisik Manfaat yang ketiga meredakan batuk dan asma tikus juga cukup efektif dalam mengobati gejala batuk Bahkan tanaman ini sangat efektif untuk mengurangi gejala asma Selain itu, kladitikus dapat digunakan sebagai ramuan alternatif Untuk mengobati penyakit pada sistem saraf, jantung, paru-paru, dan gejala flu Manfaat yang keempat, menjaga kesehatan hati Selain berpotensi mencegah pertumbuhan sel kanker Manfaat kladitikus untuk setan lainnya adalah mampu menjaga kesehatan organ hati. Umbi talas kladitikus telah terbukti mengandung glikosida fenilpropanoit, sterol, dan serebrosida. Senyawa ini dapat dimanfaatkan sebagai antihepatotoksik untuk mencegah kerusakan sel hati. Manfaat yang kelima, meredakan stres. Stres dapat mengganggu ketenangan pikiran dan hati. Bahkan mungkin memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Ketika stres melanda, kamu akan sulit berkonsentrasi, sulit tidur, sehingga akan lebih rentan terhadap penyakit. Untuk mengatasi stres, kamu dapat menggunakan gladi tikus sebagai obat. Ini karena umbi tanaman ini pada dasarnya memiliki manfaat yang sama dengan obat penenang. Manfaat yang keenam, sebagai antibakteri. Seperti yang telah ditetapkan, sifat anti-kanker, anti, anti inflamasi analgesik, dan anti-hepatotoksik dari gladi tikus berkontribusi pada manfaat kesehatannya. Ekstrak daun gladi tikus yang juga terbukti memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Fraksi etil asetat, n-butanol, dan air memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan pseudomonas. Aeroginosa Aktivitas antibakteri Dan antioksidan yang tinggi Disinyalir baik bagi kesehatan Tubuh manusia Itulah Beberapa manfaat atau khasiat Keladi tikus bagi kesehatan Semoga dapat Bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Like dan komen videonya ya